Halo sahabat Zodek 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang lima Zodek yang kehidupannya berubah dan mendadak tajuk melintir di bulan Oktober tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya.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 Untuk zodiak yang pertama adalah Five One ataupun Lima Tongkat. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini akan berubah kehidupannya dan mendarat pasca di bulan Oktober tahun 2021 Di sini digambarkan seorang Gemini akan sukses di dalam karir dalam pekerjaan yang mampu membuat keuangan semakin bagus, kehidupan semakin bagus dan disini seorang Gemini melakukan sebuah usaha yang dimana usaha tersebut mampu mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diopikan seseorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini akan mendapatkan sebuah kehidupan karir pekerjaan yang sangat meningkat yang dimana di disini mampu membuat keuangan semakin bagus mampu mengubah kehidupan serta disini digambarkan doa dari seorang pasang membuat seorang Gemini akan mendadak tajam nipir di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah the world. secara umumnya the world itu diartikan kesempatan kedua kesempatan yang lain dan jika kartu the world kita gabungkan dengan zodiac yang pertama sini menggambarkan sosok seorang Gemini mendapatkan kesempatan untuk mengubah hidup di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana sini digambarkan Seorang Gemini akan mendapatkan kesuksesan karir, peningkatan karir, peningkatan kehidupan, peningkatan keuangan yang didukung didoakan oleh pasangan yang membuat seorang Gemini mendadak tajam melintir di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk zodiak yang kedua adalah Six of Swords ataupun enam pedang. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seorang yang bersedia Cancer yang dimana disini digambarkan Seorang Cancer akan berubah kehidupannya serta Mendapatkan rezeki, dan di sini tajam melintir di bulan Oktober tahun 2021 Di sini digambarkan pengalaman hidup, pengalaman yang dilakukan oleh seorang Cancer. Ia akan melakukan di bulan Oktober. Dan ia akan kerjakan sebuah pekerjaan yang mampu mendongkar kehidupan finansial lebih bagus lagi di sini pengalaman kerja seorang Cancer membuat dirinya semakin sukses Mendapatkan karir yang lebih bagus lagi Yang dimana sini digambarkan seorang Cancer mampu mengubah kehidupannya Dan mendadak tajam melintir di bulan Oktober tahun 2021 Dan untuk karta energinya adalah Queen of One. Secara umumnya penawaran itu diapikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan kanker sendiri, dan di sini menggambarkan pengalaman hidup yang didapatkan oleh seorang kanker membuat dirinya semakin matang, semakin fokus, semakin disiplin, dan semakin ahli di dalam suatu pekerjaan yang dimana di sini mendongkrak keuangan kehidupannya lebih bagus lagi, yang dimana juga di sini didukung didoakan oleh keluarga, didukung didoakan oleh pasangan, yang dimana di sini setiap usaha juga yang dilakukan oleh seorang kanker akan berbuah manis di bulan Oktober yang membuat dirinya bakal tajam melintir di bulan Oktober tahun 2021 dan jika kartu kedua kita gabungkan dengan tunik yang kedua di sini menggambarkan sosok seorang cancer mendapatkan kesempatan lain mendapatkan kesempatan kedua untuk mengubah kehidupan lebih bagus lagi yang dimana di sini membuat dirinya semakin mendapatkan karir yang meningkat keuangan yang meningkat yang didukung didoakan oleh pasangan cancel sendiri dan untuk zodiak ketiga adalah nine of one ataupun 9 tongkat. Untuk sudut yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang dimana di sini digambarkan seorang Libra kehidupannya akan berubah dan mendapatkan sesuatu yang sangat bagus di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Libra akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut ia lakukan dengan ini cara sendiri tanpa bergantung kepada orang lain tanpa mengharapkan orang lain yang membuat keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan di sini bisa dikategorikan seorang Libra bakal tajam di bulan Oktober dan kehidupannya akan berubah dan untuk support energinya adalah King of Pentacle secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang sekiannya seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Libra serta seseorang yang lebih tua dari Libra sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Libra akan mendapatkan kehidupan yang berubah yang dimana disini dikarenakan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan dari orang-orang sekitar dari seseorang yang lebih tua dari Libra yang membuat keuangan finansial lebih bagus lagi serta so, disini dikategorkan seorang Libra bakal menjadi tajam mentir di bulan Oktober tahun 2021 Dan jika kartu reward kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Kesempatan kedua kesempatan lain didapatkan oleh seorang Libra untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus merubah kehidupan ke lebih bagus lagi dan di sini dikategorikan juga seorang Libra mendapatkan tawaran pekerjaan yang bersumber dari orang-orang sekitar yang usianya lebih tua dari Libra yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus serta di sini digambarkan seorang Libra bakal tajam di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk judik yang keempat adalah trio ataupun tiga koin untuk judik yang keempat kita mempunyai seorang yang berjudik Aris yang dimana di sini digambarkan seorang Aris kehidupannya akan meningkat drastis dan menjadi bakal tajam lintir di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan keuangan finansial seorang aris sangat yang dikarenakan juga di sini seorang aris suka membantu orang lain, suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu resmi terbuka buka, yang mampu mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi dan disini juga digambarkan seorang aris bakal menerima tiga tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana di sini membuat seorang aris tajam lintir di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah face open tal. Secara menyepit, sepengetahuan itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang aris. Kehidupannya akan meningkat, akan berubah di bulan Oktober, dan bakal jadi tajam melintir Yang dimana di sini dikarenakan seorang aris mendapatkan tiga tahunan pekerjaan, yang besar nilai harganya, dan di sini juga dikarenakan seorang aris suka berbagi kepada anak-anak, yang membuat mitos di semakin terbuka dan semakin bagus di bulan Oktober tahun 2021. Dan jika kartu The world, kita gabungkan dengan yang keempat di sini menggambarkan kesempatan kedua kesempatan lain didapatkan oleh seorang Arch di bulan Oktober untuk meningkatkan kehidupan, untuk merubah kehidupan yang dimana di sini dengan mendapatkan tawaran pekerjaan yang besar nilai harganya, dan juga berbagi kepada anak-anak yang membuat pintu ski semakin terbuka di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk yang kelima adalah. Saya akan open tackle ataupun tujuh poin untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang di mana di sini digambarkan seorang Leo kehidupannya akan berubah dan menjadi takjub di bulan Oktober tahun 2021 ribu di sini digambarkan seorang Leo akan membuka usaha yang baru yang di mana usaha tersebut mampu mendongkrak kehidupan. Serta finansialnya lebih bagus lagi Dan di disini seorang Leo akan mendapatkan hasil yang sama maksimal dari usahanya tersebut Dan di sini juga menggambarkan bahwasanya Satu usaha yang dilakukan oleh seorang Leo akan mengundang usaha yang lainnya Yang mampu mendekat keuangan finansial serta kehidupan Berubah lebih bagus lagi ke depannya di bulan Oktober tahun 2021 Dan untuk support energinya adalah King of One. Secara making of opsi itu diartikan seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dewasa dan seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo kehidupannya akan berubah dan bakal cerita cermin di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini berkat usaha yang ia lakukan akan mengundang usaha lainnya yang mampu mendongkrak finansial lebih bagus lagi yang didukung didoakan penuh oleh orang tua serta di diberikan masukan oleh orang yang berpengalaman kepada seorang Leo sendiri. Dan jika kartu doa kita gabungkan dengan jadi yang kelima di sini menggambarkan kesempatan kedua kesempatan yang lain didapatkan oleh seorang Leo untuk merubah kehidupan di bulan Oktober tahun 2021 dengan membuka sebuah usaha yang baru yang dimana usaha yang baru atau mengundang usaha yang lain yang berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta finansial yang dihubung didoakan penuh oleh orang tua serta di sini dimotivasi dan diberikan masukan oleh orang yang lebih berpengalaman kepada seorang Leo sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang kehidupannya berubah dan bakal tajam lebih terus bulan Oktober tahun 2021. Utama adalah zodiak Gemini, yang kedua zodiak Cancer, yang ketiga zodiak Libra, yang keempat zodiak Aries dan yang kelima adalah zodiak Leo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang lima zodiak yang kehidupannya bakal berubah dan tajam lebih terus bulan Oktober tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramadannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.